Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Kita langsung sambung ke sesi kedua uh, Dalam hal ini kita akan Mungkin nanti lebih banyak dialog uh, Diskusi terkait dengan Tosan Aji uh, Dengan narasumber Narasumber tunggal ini sebenarnya Bobo dan Nuri Tapi mungkin nanti dalam apa sesi Uh, naratif penyampaian dan sebagainya mungkin nanti bisa ditambah oleh Romo Romorifkon sama dengan Bapak Din uh, sebagaimana kita tahu ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Din juga Bapak Din juga dari berbagai apa tadinya sambutan uh, bahwa perkembangan Tosan aji di khususnya di Pantura usus lebih khusus lagi di Kabupaten Batang ini menunjukkan satu perkembangan yang sangat menarik kita tumbuh e, beberapa komunitas e, Tosan Aji bahkan dengan pertemuan yang e, secara informal rutin walaupun tidak formal dan banyak e, membahas terkait mendiskusikan berbagai hal mulai dari tangguh dapur, pamor kemudian e, segala hal yang terkait dengan ...rician maupun filosofi-filosofi kris. Uh, ini satu uh, kris sebagai warisan dari leluhur kita. Ini uh, sangat perlu kita apa istilahnya kita lestarikan. Kita uri-uri seperti kalau bahasa kita. Nah kita uh, memang uh, mungkin beberapa generasi belakangan mungkin ada yang uh, dikarenakan pengetahuan yang masih terbatas namun memerlukan uh, edukasi yang lebih lebih lanjut lagi terkait untuk memupuk kecintaan kemudian menumbuhkan uh, apa pelestarian penggalian uh, terkait dengan filosofi dan sebagainya sebagaimana tadi disampaikan oleh oleh Popotin juga berbagai apa namanya Mungkin sudut pandang yang bisa jadi muncul kontroversi terkait dengan dalam memandang satu benda yang benda aji Haji atau benda pusaka seperti keris sudut pandang agama misalnya dan sebagainya, kemudian sudut pandang kebudayaan yang bisa jadi sangat berbeda bahkan diantara sudut pandangan agama sendiri bisa beda paham terkait dengan dalam memandang keris. Nah, hal-hal yang seperti ini yang nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih, lebih jauh, tapi nanti dengan uh, pengantar yang tentu ini dari uh, tokoh yang juga pemerhati, kemudian sudah, apa istilahnya, menggeluti pergerisan uh, kita akan dengarkan untuk paparan dari Roma Rom atau Bobo. Danuri, untuk nanti kita bisa setelah itu mendiskusikan lebih lanjut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Gusti Ingkang Murbeng tumati inggih Gusti Allah. Inggih atas berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang sangat bermanfaat ini semoga nanti bisa membawa manfaat, bisa membawa berkah sampai di rumah dan sampai kepada keluarga-keluarga tercinta yang kedua, salawat dan salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Wasallam Engkang ki bobo Kyai Haji Ustad Ridcon, engkang kulo kan esto akan dawo-dowo ibun, soh engkang ki kan bobo dalang kondang Wahyudin, engkang ki kan nurmatan Sugi bobo Budi Antoro, engkang ki Engkang kulo Trisnani, engkang kulo bangga, bangga akan inggih pekeris wilayah Batang, Kabupaten Batang, pekeris meniko, pelestari keris, bapak, bapak, jatuh meniko, ujung tombak, penjaga budaya, oke, onton seller, ibu seller meniko, penjual, ibu Kombi ini pun, kombi ngeretas kombi menikow pengentul istilahnya <laughs> ke, uh, belantik ini, be. belantik ini pun, menikow eh blantik enggih pak, blantik wonten pahalani pun, wonten hunteri pun, hunter menikow kan ngantos pelosok pelosok, munggah gunung turun gunung menikow enggih, niati pun melestarikan budaya. dini wonter jek ini pun alhamdulillah. Wonten maleh kolektul lah kolektul menikah. Kados pulau niko gak kadang gak pulau sate pak. Pulau sate misalnya kiai apa pak? Kiai butuh gak enggak duki gak? Kiai butuh duki menikah gak? Tipeon sate. Enten kolektor murni. Nah kolektor murni menikah ke daypon gak? Pak sangat berterima kasih kepada hunter, seller, kelas sebab keris ingkang wonten gunung menika dugi kolektor menika nggih jasa-jasani pun seller menika, seller keris. Dados mangke saking mriki ingkang wonten meja menika dipun borong sedanten nggih Pak nggih. Ah niku cocok niku. Dene maharipun nak <laughs> mahari pun damai kan ngaten nggih, maharipun damai. Wonten ingkang anu mbikak kredit keris nggih wonten. Ya Uh, barter nggak sakit, ya Pulau gadah akik mereka gadah keris barter nah ingkang baku Hai Raosi pun sami seneng ingkang sepindah niku dados pekeris Kabupaten Batang menika penjaga budaya khususnya budaya leluhur nusantara inggih menika budaya Tosan Haji. Terus, sangat. Ya, uh, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya bangga sekali di wilayah Batang ini yang sejak dulu saya kenal. Beliaunya, kenal begawannya. Batang ini ada begawan, ya, Pantura. Namanya Lani, nah, niko ya, uh, ini kompon kondang. teng wilayah Batang, event nasional, Saking Surabaya, Lampung. Wah, ini kok mesti nonton, mesti nonton, pagi. Hebat sekali, saya salut kepada beliaunya. Bapak, ingkang bapak-bapak, ingkang kulau hormati, Wonton Iba Panggian, menika kulau batik. Ginyun, izin palilah ingin berbagi wawasan, berbagi pengalaman, babakan tosan aji. Ingkang batik, kulau, bagi wawasan ipun menikah, babakan teknologi keris. Sak mangke menawi sederik batang menika sakit mangertosi teknologi Kris menika mboten bakal kelintu milih Krisi pun, istilah pun Buten keblondrok. Nah Niko, nak keblondrok Niku sedih bapak, sedih <sindih sindih> banget. Yeah. oke, okay. Nah Niko, bangke kita udah dari sarang-sarang. Tatos, boten kulok kok pinter sangat boten. wonten pengalaman engkang kados mekaten. keris saking gunung meniko, gak? wakeng pojok kabupaten Batang meniko, gue henten engkang istimewa, enten engkang berkualitas. Nah, meniko kedah dibun mangertosi. Ampun ngantos keris istimewa di saat mirah lah meniko. Aku loh gak sanggup nih kok gak sanggup. Seller keris, oke okay, kedah pinter kedah pinter tahu teknologi keris yang istimewa walaupun sederhana dapurnya brojol misalnya harus mengetahui bahwa oh, keris ini ternyata dibuat dengan teknik yang tinggi ya, keris brojol pamornya hurap misalnya pamor hurap, apa ada ini nah, karena pamornya itu diurap ya, ada nasi, namanya nasi urap pak ya Nasi urap itu dicampur, jadi antara besi baja pamor diulet jadi satu. Wah, ini teknik istimewa. Jangan dijual murah, jangan dijual murah. Membuatnya membutuhkan dana yang ya dana dan tenaga yang luar biasa. Baik yang yang pertama nanti akan saya ulas tadi, teknologi keris, teknologi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang empu adalah teknologi tentang metalurgi metalurgi itu bukan besi tetapi logam seorang empu dalam membuat dalam misinya membuat pusaka itu ada misi, ada tujuan misalnya bapak Iai Haji Ustadz Rifkon menikah badai pesen datang empu menikah misi ini pun kalau di ponta melakon pusoko ingkan kagem ning keimanan misalipun mengaten, empu meniko wah menganalisa meniko petonipun pun menopo, deteki pripun meniko, apa ya kerisip Priyanto nipun kados mengaten menawi kerisipun ageng sangat kan boten cocok mena, terus menika mon di analisa dari bahannya bahan wonten tiga. Jadi teknologi metalurgi dalam pembuatan keris ini menggunakan triloga. Triloga, tiga jenis logam. Baja, bahan pamor, dan besi. Nanti sampai ke energi nanti. Jadi kita nggak perlu takut sirik, nanti kalau sudah kita ulas ini hilang itu siriknya besi, baja, dan pamor. Ini triloga. Kalau lebih berat lagi, panca loga. Kalau panjenengan menemukan keris yang panca loga, wah eman, eman itu jangan dijual. Itu tekniknya lebih tinggi lagi. Ada sampai sabta loga. Panca, sabta, tujuh. Tujuh campuran logam. Kekuatannya hampir sama seperti energi besi kuning. Di sini kalau saya bilang... Daya atau tadi, Pak. Saya tidak ke arah kodam ya. Saya nggak mengenal itu. Jadi saya pelajari langsung ke teknologi, langsung ke ilmiah. Nanti hubungannya dengan ilmu fisika. Jadi kekuatan keris itu sebenarnya energi fisika dasar, ya. fisika dasar. Nanti kita ulas. Karena tahap satunya ini masih tentang metalurgi. Dari bahan tentang keimanan tadi, kembali ke pembuatan keris. Empu mencari bahan yang untuk keimanan. Besi sudah dapat, baja sudah dapat, pamor sudah dapat, tapi unsur besi yang inti itu harus didapatkan pula. Kalau empu mageti, bilangnya ini namanya besi ilahiyah. Besi ilahiyah. Karena belionya empu Mageti itu adalah empu yang sudah terekor, beliau bertafakur. Ya, Pak, ya, kalau orang Jawa bersama di sampai menemukan apa, wisik ya, sampai menemukan petunjuk bahwa besi yang cocok untuk Bobo Kiai Haji Ustadz Rifkon ini adalah besi yang berada di sana. Siapa yang ngasih petunjuk? Tentunya. Ya, Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa besi itu dipakai kemudian dilebur jadi satu menjadi bilahan keris diperuntukkan bagi Bobo Rifkon tidak hanya itu kalau keimanan dapurnya juga sesuai dengan dapur keimanan pertama lurus lurus itu uh, melambangkan tentang keimanan ada ricikannya kalau khusus yang keimanan itu dapur koloh hamisani, ya. Kalau ini untuk yang kiai, nah ini cocok sekali. Ya. Kalau masih belak belok seperti kita ini pak, yang sering jalan ke sana, sering jalan ke sini, nggak usah pakai kalau misani dulu. Tadi <tuh Whoever> tauhidnya masih setengah itu. Apalagi kalau pakai yang lurus itu, sodor, sakler lah itu, hati-hati. Karena energinya itu harus seseorang itu harus benar-benar lurus, bertolak belakang, ya akan diluruskan oleh pusakanya, ya energinya saya bilang begitu. Ini dari sisi metalurgi, dari sisi logam, dari bahan dibuat sampai jadi. Belum selesai sampai di situ. Berapa kali gemblengannya. Jadi di apa? Di ya ditempa sampai membentuk sebuah keris. Sampai di situ belum selesai pecah perabotnya, pecah perabot ini namanya bikin riciannya, kembang kacangnya, jalennya, kerenengnya, gonjonya, nanti belaknya mau keris mana ini mataram atau pajang atau mungkin pb ya, yang mahal harganya itu sesuai selera belionya. tidak hanya sampai di situ, pamornya apa? pamor tentang keimanan, oh wah yutu Tirtotumetes, ya. Jadi tamor, u, biasanya beras utah yang mendol-mendol itu turun ke bawah semakin kecil, nah, itu istimewa sekali. Nanti panjenengan bisa sering dapat petunjuk dari yang maha kuasa, ya, dapat ilham dan seterusnya. Itu energinya ya, bukan karena ada makhluk di dalamnya. Ini tentang metalurgi satu. Yang kedua teknologi yang dipakai dalam pembuatan keris ini membutuhkan ilmu matematik ilmu matematika Bagaimana bisa simetris sisi kanan dan sisi kiri sisi sebelah dan sisi sebelahnya kalau kita lihat Pak ya Nah dari sisi sebelah dan sebelahnya ini uh, bisa simetris ya uh. Ah meniko. Oh, meniko mundarang pak dapur pun okay. Bisa simetris ini kres bagus itu gampang melihatnya kres yang berkualitas itu lihat di sisi sini satu bagaimana simetrisnya empu yang pinunjul yang berkualitas dia tidak mau miss miss itu keliru salah dalam penggarapan simetris kanan dan kiri ukurannya juga sama, ilmu matematikanya dipakai membuat gusen ya, gusen, odo-odo ini ada perhitungannya tinggi sogoan, tinggi gonjo kemudian panjang gonjonya semua ada perhitungannya artinya kalau sesuai pakem keris yang berkualitas itu hitungannya harus tepat cara mudah Nah, ini cara mudah Pak, kalau ingin melihat atau menemukan keris PB yang benar, kita harus uh, punya keris PB dan ada warongkonya, ini, ini cara bodohnya istilahnya, masukkan saja ke warongkonya, condong lelehnya pasti oh sesuai, pas plek, nah, itu satu ciri khas, ada orang kolektor yang caranya begitu, tapi kalau dengan perhitungan juga sama, Perhitungan juga sama. Panjang gonjo dihitung empat setengah biasanya. Kenapa empat setengah? Ada hitungannya. Ya, tibo apa di sini? Tibo gunung. Ya. Apa tibo apa, segoro kan gitu. Jangan sampai tibo guntur kan gitu ya. ya. Jangan atau tibo madu pak ya. Nah. Belum lagi nanti menghitung condong leleh. Condong leleh. Untuk beliunya tadi yang untuk keimanan ya jangan detek, ya Pak harus semakin menunduk semakin maaf. Nah, condong lelehnya sudah diatur. Ini membutuhkan perhitungan matematika yang rumit. Ya, yang rumit, mungkin bapak-bapak ini kalau mau mencoba, mencoba membuat keris dari kayu dulu lah. Ternyata susah. Apalagi ini besi, bapak. Ini besi ini. Artinya apa bahwa keilmuan matematis yang dimiliki oleh leluhur nusantara ini hebat sekali. Hampir sama seperti perhitungan kalau bikin rumah ada perhitungannya, tingginya berapa, sokonya ini jaraknya berapa. Semua ya semua sudah diukur, sudah ada perhitungan matematis. Begitu juga pusaka keris. Ya, oke. Ini berarti seorang empu memiliki ilmu matematika yang sangat tinggi sekali. Maka nanti kalau sederet atau kadang kabupaten Batang ini ingin mengoleksi pribadi ya, cari yang benar-benar garapnya ya semuanya. Nah terus Pak ya, yang biasa-biasa gimana? Ya, gantian, gantian rekannya begitu ya? Apa dibahkan? Nah gitu tuh, dibahkan dulurku tak anu ya tak paringi siji ini neng aku nyileh montore ya, kan misalnya gitu. <laughs> oh banyak tekniknya Pak ya kan itu. Oke, okay, jadi ilmu yang pertama tadi metalurgi, ilmu tentang bahan besi, logam, yang kedua matematika. Yang ketiga ilmu rancang bangun. Rancang bangun. Bagaimana mendesain PB Empu sudah bisa punya angan-angan. Empu Majapahit beda sekali dengan leluhur-leluhurnya, Singosari, Kediri, Jenggolo, dan sebagainya. Beliau bikin rancang bangun sendiri. Kalau zaman sekarang itu, disetarakan dengan akademis. Empu ini sudah profesor, dan di atasnya profesor. Ini baru keris-keris yang umum, belum nanti pakai emas pakai kinatah, belum lagi yang ada ornamen ganan, ada ornamen gajahnya, ada ornamen singa, ada ornamen naga, lebih hebat lagi, tekniknya lebih lebih sulit. Ya. Ini rancang bangun, jadi mulai tadi analisa sampai bikin dan seterusnya. Sampai kepada nanti dalam pembuatan keris itu dites, Nah ini pengetesan ini. Kalau Romo Kyai ustadz Rifkon tadi mintanya untuk keimanan, Sang Empu Nayuh Nayuh dites bener-bener isinya tentang ketuhanan apa tidak. Apa cirinya? Nah, kalau tentang ketuhanan itu misalnya digandeng diajak ke masjid, perlambangnya itu. Perlambang itu apa bukan isi dari keris? Bukan. Jadi kalau panjenengan nayuh itu sebenarnya bukan isi dari kris, tapi perlambang. Bapak Ustaz Rifkon putrane pinten, putrane pinten, kale, rien, zaman ngandut sepisan garwane panjenengan, jenengan diparingi impen menoba. Jago jago, biasanya ini lanang, jalur Sing maringi impen sinten kusinten gak Allah aceng dititipi ngomongan lo kok enggak buta, pak? <laughs> kok enggak kambing? kenapa jago? jago putih mulus gitu, kuadih gagah sama, ini perlambang jadi memiliki keris itu setara dengan kita memiliki putra Tayuh itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Tidak ben-ben karena apa dari bahan tadi? Bahan dicari, dan betul tadi Bapak Wahyudin Maturi, itu dari Tuhan kekuatannya. Sumbernya dari bahan. Dari besi ilahiyah tadi, besi yang dicari pada saat empu kita atau empu leluhur Nusantara itu prihatin. Laku prihatin. Topo, wah semua Pertapaan dilaluinya, ada topong ngalong, ada topo ya lengen dan sebagainya. Topong bisu sampai mendapatkan apa yang diminta oleh si pemesannya. Jadi sampai di situ dites tadi ya, dites tayuhnya sesuai apa tidak dengan tujuan dari si pemesan. Bila tidak sesuai, oh tayuhnya ternyata untuk oh, energinya, untuk menambah daya pesona. Misalnya begitu. Jadi menawit di bonus atau nanti uh, ini malah banyak apa enggak istilahnya single second single second itu apa pak one audio ini kalau single second no? nah. <laughs> single second single divi second bekas lah ini kan men nah, ini rondo rondo mana eh uh, pun nggak <laughs> bahaya ini daya pesona kan itu ku ingkang dipun Pai atau dipun pesen popok ripcon nah dipun damel malih Nike berarti boten cocok damel malih damel malih sak lajenggi pun nah niku rancang bangun mulai dari bagaimana modelnya dibuat malnya dulu ya didiskusikan pamornya nanti seperti apa ini sudah di, dibuat rancang bangunnya ya susah bikin Waduh bikin sebuah pusaka keris ya itu susah sekali nah kebetulan sekarang banyak teknologi canggih ya kalau zaman dulu waduh teknologinya handmade semua ya semuanya menggunakan teknologi-teknologi yang seadanya di masa itu oke menarik sekali nah sangat jengki pun tadi metalurgi ilmu matematika, kemudian ilmu tentang rancang bangun. Yang keempat, seni. Seorang empu memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Mau Bapak Wayudin mau matur, gak? seni kali kesenian benten, gak, Bapak, gak? benten sekali. Nilai seni yang tinggi, bagaimana membuat karya yang bisa menggugah rasa hati si pemiliknya atau orang lain. Orang kalau sudah kedanan keris itu ya gendeng. Keris, ya? <laughs> gendeng keris uh, Angel Marina kan begitu asal enggak kebentur ya Pak. <laughs> oh, ke berkah. Oh iya, yeah. gendeng. Keris Angel tambah betul sekali. Saya itu sudah mau berhenti, sudah punya banyak lah. Pokoknya, nah, almarinya penuh, Pak. Kok ya datang lagi dan senang lagi gitu, tapi alhamdulillah uangnya kok enggak habis-habis di gitu malam. <guluh> nah ini monggo ya, nanti satu tambah satu tambah satu lagi dan seterusnya. Bikin museum ini tiap-tiap pelestari perusahaan aji di kabupaten Batang. Museum ini di rumahnya sendiri. Tidak usah takut majang keris di tembok. ya Selamat datang, ya ini budaya kita nanti saya udari tentang energinya pak, biar tidak sirik kan itu ya. Oke, okay. ini tadi tentang seni ya, jadi bernilai seni yang tinggi, bagaimana rancang bangun seperti yang disampaikan Pak Ustam tadi, mintanya untuk ketauhid, tetapi indah, ya, indah sekali. Tapi jangan sampai nanti, oh nonton seni ne. oh wah. Wow. Wow, menikah istimewa sangat menikah. Menikah saking sandangani pun pun uh, mon, mon saget anu ya istilahnya sudah berbicara jimat uh, ngucap pusaka Kondo kan begitu pada saat panjenengan sudah mengetahui teknologinya pusaka ini akan berbicara sendiri maksudnya ya ndak terus ngomong tidak dia akan menunjukkan Oh kualitas seninya tinggi teknologi metalurginya istimewa. Pamornya dibuat dengan teknik yang tinggi yang sulit untuk ditiru oleh empu yang lain. Nah, dari sini ya, kita bisa menilai oh keris ini berkualitas. Kalau berkualitas kenapa? Susah dicari. Kalau susah cari kenapa? Harganya mahal. Jadi kalau yang beli tidak nekat, Pak, jangan dilepas kalau yang mau memahari itu enggak nekat. enggak usah nekat itu apa? Misalnya ngasihkan rumahnya atau dikasih mobil. Keris <laughs> ke 1 miliar sudah ada. Sudah ada. Ini membuktikan bahwa penggemar keris ini tidak kaleng-kaleng. Ya, tidak kaleng-kaleng. Enggak usah dijual ke luar negeri, eman-eman. Ya. Gantian sama sederek Batang saja. Ya, gantian. Nantinya juragan juragan kapal bisa beli borong kris pak ya nah, borong kris semua ini sebuah contoh ah mending kok waduh ini pun indah sangat dipun punjung mas ketinggalan ya, masnya tilam upeh bu nepo tilam sari tilam op, nih gonjoni pun iras lam, niko unik sekali. Waduh pamori pun wanten, ya kalau mas tani gunung guntur bap -bap. Ye, bawah, gian ten gunungie bawah, mereka wonten uh, apa ada apa istilahnya, berasutah ya gunung guntur ad, wahyu turun sakit, nih pas niko kagem Kiai ini pun wah, Bapak, Bapak, ya Ustad kok deket ini cocok ini, ini. Menikau, kan melipun Damel menika tiang engkang hebat, tiang engkang hebat empu, sang empu, kulong ngurmati karyani pun. Tetus kulong boten, ndiwe akan keris meniko boten, kulong ngurmati, katus ngurmati bendera pusaka. bendera pusaka, tek tengandep kan gimboten parang nggak ge, mane mane ge. Lulono polo, kok cuman kain ke nah. Nah, ada riwayatnya, ada sejarahnya, ada nilai historisnya, apalagi negara. dinja injak juga ditangkap sama nah, <laughs> aparat kan begitu. Saya menghormati. Kadang menghormati begini muncul energi juga juga ada. Ya uh, si kerisnya ini memberikan energi atau tangkap, ya. Nanti sampai kepada jodoh keris ah, ini sama Nasionali? Oke. Okay. Okay. Tadi keilmuannya, metalurgi, matematik, lajeng, kenapa, okay? rancang bangun, seni ya, seni ya, tentang indah. Karya itu indah. Seperti wayang golek juga sama pak ya. Indah sekali. Wayang kulit juga indah. Kita tidak bosan melihatnya. Nah, bisa membedakan antara karya dari mempunyai wayang dengan yang masih belajar, apalagi masih siswa, ya, apalagi yang baru pengrajin ini beda sekali kualitasnya. Seperti masnya yang nyampaikan kidung tadi, wah sudah sip suaranya ya, kalau saya nyampaikan mungkin agak belok-belok masnya. Kidung rumah keseorang ya, ini cakep sekali. Ini tentang seni tadi. Terus yang kelima, keilmuan Empu dalam pembuatan pusaka ini adalah ilmu tentang senjata. Secara harfiah, keris ini adalah senjata tikam. Di masa dulu, senjata tikam. Ini tidak bisa dilepaskan dari nilai senjata. Pada tadi Bapak Antoro tadi, Matur UNESCO sudah mengakui, 2005. Okay, ya. Ini menjadi budaya internasional, budaya dunia. Tapi bukan energinya, bukan prosesnya tetapi nilai intangible heritage-nya. Nilai falsafahnya. Keris Mundarang atau keris tadi Tilam Upih ada nilai filosofisnya. Filosofinya, Nah, nilai-nilai ini yang diakui oleh dunia maka pekeris Kabupaten Batang ini sebagai penjaga budaya harus mengetahui semuanya supaya anak cucu kita kelak tidak belajar keris ini dari bangsa lain ini yang utama, tepuk tangan dulu semangat buat pekeris Batang ini ya. ya. para seller-seller ini menyampaikan kepada ya, masyarakat sampai di pojok Batang kanan kiri dan sebagainya juga sama Pak kerisnya, niku eh, kedah dipun rawat, kan begitu. Aku raisok game pun keluar rawatet betul mangsul kan ngaten, gih. Nah, kadang mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. <laughs> Dapat satu karung bawa pulang, alhamdulillah. Ternyata ada keris PB-nya, alhamdulillah lagi kinatahnya tiga. Wah, Wah pak Budi ini yang ya Pak Budi gih. <laughs> Disati setunggal malah balik modal, nih pun tentang senjata tetap tajam dalam keindahan keris itu tetap tajam jadi memang harus hati-hati dalam menyimpan Kenapa harus tinggi ya dari jangkauan anak-anak nanti kalau dipakai perang-perangan kan bahaya ya diambil buat perang-perangan kan nggak siji aku nggak siji lah bahaya maka kalau disimpan di rumah ya ya agak tinggi kan begitu tapi untuk menyimpan peletakan itu juga ada ilmunya Jangan sampai nanti peletakannya keliru. Nah, akhirnya apa tubuh orang yang punya ini jadi kebebanan, pinggangnya sakit, greges, sering cakit, urapat munggah. Ura mungga. Napa nih, Pak? munggah. Nah, jadi teknik penyimpanannya pun juga harus, nah, harus benar. Kalau saya bilang begitu, keris apa jajaran misalnya, biasanya di paling tinggi, kalau ditaruh paling bawah enggak enak, rasa badan itu enggak enak karena energinya kalau saya pernah mengukur pakai alat, ya pakai alat gelombangnya itu memang di atas ya. kalau keris-keris bodoh dan sebagainya, taruh di bawah, jangan semakin tinggi pak kadang, lu ini tuh ya paling dur, salah, karena dia dipakai di paling bawah Jadi, Mataram agak tinggi karena dia muda. Kalau Mataram taruh bawah juga tidak enak rasa energinya. Ini masih masih banyak nanti kita bisa urai. Ya tadi tentang senjata, pak ya. Jadi se sebuah indah tetapi benar-benar tajam. Tiadu juga berani. Ya tidak mudah patah, ulet. Ya. Bagaimana sebuah karya yang bisa begitu dan indah? ada energinya ada waduh istimewa sekali ternyata teknologi empu nenek yang kita Kemudian yang keenam nih yang terakhir tentang energi tadi yang keenam adalah energi energi pusaka itu dari mana nah, ini penting energinya ini dari bahan dari bahan pusaka itu 60% dari bahan, dari laku ritual dan doa 25%. Yang lainnya dari daya hipnotis ya. Jadi empu itu juga bisa memasukkan energi ke dalam bilahan keris. Tapi yang utama ya, yang utama energi pusaka atau keris itu berasal dari bahannya. Jadi kerisnya sampai grepes seperti apapun tetap akan ada dayanya. Ah, kok begitu? Ah. pejabarannya begini. Pak Arif ngertas lombok ya? lombok lombok menikah pedes ya pedes didungani maupun tidak lombok itu tetap pedes tetap pedas pedas itu dari siapa Oh dari unsur-unsur yang ada pada lombok tersebut unsur-unsur yang ada pada lombok tersebut dari mana ya dari yang Maha kuasa kalau kita makan lombok saja nggak enak Pak nggak enak maka lombok ini tambahi garam tambah tomat, tambah terasi, dah jadi sambal. Ternyata enak. Jadi kita makan lombok ternyata, oh enggak pedes tapi sedep enak dan seterusnya. Keris juga begitu. Kalau unsurnya hanya besi saja ya, ya enggak enak. Tetapi diramu dari berbagai macam tadi, unsur besi yang punya energi sendiri-sendiri, kemudian menjadi sebuah energi yang bisa dinikmati. Kemudian, kalau ada tayuh seperti tadi, tayuh itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu perlambang, perlambangnya ya. Jadi, tayuhnya kok ada air mengalir ya? Saya mimpinya kok enggak ketemu sama apa-apa ya? Orang jenggotan atau apa biasanya yang dinanti-nantikan itu ya, tidak perlambangnya yang betul adalah perlambang-perlambang pohon yang besar. Gunung Anda di dalam mimpi tersebut melihat gunung. Melihat lautan luas atau bisa berjalan di atas air, Anda dapat tayo bisa terbang. Wah, ini tayo seperti ini, bukan ketemu siapa-siapa dan seterusnya. ya Karena energi yang diridoi dari Tuhan tadi memang diperuntukkan untuk yang punya. Nanti ada hubungannya dengan jodoh, ya, ada hubungannya dengan jodoh. Jadi, selama Ustadz Rifkon ini tetap menjaga keimanannya menjadi 100% pusaka-pusaka keimanan datang semua pak karena hatinya sama ya hatinya sama panjenengan pengen Udan Mas tapi hatinya belum bersodakoh ya. belum mau sodakoh, enggak berfungsi Udan Mas ya. Dan becek. <laughs> Udan tangis, <Dan> tangis. <laughs> jadi kris Udan Mas itu filosofinya Orang yang memiliki pusaka Udan mas itu harus bisa membuat orang lain seperti kehujanan mas. Wah, contohnya gimana, Pak? Misalnya orang butuh makan, misalnya kalau hanya dikasih makan satu bungkus atau itu biasa belikan satu kuintal misalnya. beras. Ya. Gembiranya seperti apa? Gembira sekali. Itu filosofi dan mas, ya. Filosofi dan masa pinter ini, kalau hanya berikan biasa-biasa, oh masih biasa. Ini ya, soadakoh, misalnya ke masjid ya, Pak. Biasanya berapa, Pak? Kalau sedaka? Pak, belum tentu sih. belum tentu ya. Mencari yang kecil-kecil, Ah ya. oh, yang kecil-kecil. Soadakoh, seratus ribu lima ribu tiap Jumat. Nah, coba nanti ya, cepet nanti ya. Ya, kita akan mendapatkan 10 kali lipat dari arah yang tidak disangka-sangka ya perlu dibuktikan tidak pak Ada nanti dalilnya dari uh, pak ustadz saja ya dalilnya nanti <laughs> jadi tadi teknologi tentang uh, keris ya keilmuan yang dimiliki oleh empu kalau pekeris pekeris kabupaten batang ini ya nanti bisa mengetahui tadi ya bisa mengoleksi wah ini besinya bagus ya Hasilnya bagus. Besi bagus itu seperti apa? Botol pertama pak. Besinya itu botol. Enggali, enggulali. Enggulali itu kayak apa pak ya? Licin, oke. Besinya licin. Puatet, licin. Itu tempaannya sampai beribu-ribu kali. Yang kedua, kelas pulen, ya. Pulen. Kalau di loop ya, saya biasanya pakai loop pak. Jadi kalau teman datang memaharkan itu memang benar saya keker gitu ya, ya karena pori-pori yang natural sama pori-pori buatan itu bisa kelihatan dari sana. Oke kita lihat oke besinya benar-benar pulen, ya di bawahnya tadi yang gulali. Yang ketiga nyabak ya, ya nyabak nyabak itu kayak kejuan itu pak, tapi ada pori-porinya, ya ini berarti berkualitas walaupun brojol, walaupun keris brojol ya. Ya ini keris yang berkualitas. Jadi ada enam tadi, 6 unsur, kemudian kalau kita hanya mengejar energi, misalnya ya energi, wah yang penting kuat dan seterusnya, kita tidak mempedulikan yang lain yang dapatnya keris-keris yang, yang energinya tinggi tapi keindahannya Kurang berkualitas. Kalau kita mengerjar yang seninya tinggi, ya hati-hati ya juga harus melengkapi yang lain. Dapatnya nanti keris-keris baru yang bagus-bagus, ya indah bagus, ya pamornya. Waduh, kok harganya murah lah ini? Apa tanda tanya ini? Ada tanda tanya ini? Harganya murah, Singo barong satu setengah, Pak. Waduh lah, ini tanda tanya ini biasanya 15 juta minimal lima puluh juta minimal, ini kok satu setengah ya? ah ini harus hati-hati karena ini keris yang dibuat oleh pengrajin jadi kelasnya belum belum kelas empu wali jan, apa namanya pak? wali tukang jajan <laughs> oke okay. nah kalau ke arah tajamnya saja bagaimana ke arah senjata, ya benar tajam ya tapi nanti dari sisi yang lain juga e, tidak sama. Nah, jadi enam keilmuan tadi kita bisa menilai sebuah keris itu berkualitas atau keris yang biasa pada umumnya. Nanti bisa dipersani. Keris yang berkualitas atau keris biasa pada umumnya. Walaupun brojol, ya. Apalagi meningkat lagi sengkelat, pendowo, dan seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan era modern seperti ini? Pekeris batang juga harus eksis ya. Saya sudah lihat tadi keris bayi ya, ada ya di sini tadi ya, ada gitu. Nah, keris bayi ada Niko, Mas Jagat, ini? Mas Jagat awang-awang gitu -awang, Pak. Wah, Niko. Wah, langki tokoh sedantun temriki nane nggih menika gembalo iki gedhe nggih gembalo oh gaya. sekarang era modern Mbak anu bapak-bapak semua kita tidak bisa hanya pakai kata-kata di sini bismillahirrahmanirrahim pun lajengaken nggih nggih kalih dipun rahapi. nggih sak wontenipun pekeris modern maha modern sekarang zamannya sudah IT semua sudah menggunakan digital para seller keris pun juga harus bisa menguasai digital pemasaran di internet misalnya ada Facebook, ada Youtube, ya, ada Instagram, ada Twitter, bisa dimanfaatkan, banyak orang-orang yang pengen memiliki keris. Nah ini bisnis Pak, Sisinya sisi bisnis. Banyak peluang, belum lagi kalau kita mau membuka toko online di Bukalapak, di Supi, di Matahari Mall, ya. sekarang sudah didukung pakai transfer juga, mudah sekali. Ya. Jadi kalau rekan-rekan batang ini pengin ah, istilahnya lebih go nasional ya lewatnya bisa internet. Nah, lajeng pekeris modern ini sekarang sudah jadi pemersatu bangsa. Seperti paguyuban ya, meninggal Pak paguyuban meninggal ingkang satu pekeris wilayah batang hebat sekali ya hebat sekali lajeng pekeris ini ya sebagai pelopor edukasi budaya nah, nanti Anu Pak ini segera nanti dibikin tim untuk bisa ke sekolah-sekolah ya ke sekolah-sekolah minat banyak sekali peminatan dari anak-anak ini pengen tahu Nah kalau sudah ada teknologi, ilmunya sudah dapat ya. Nanti bisa dipandegani. Ini nanti pemahaman budayanya benar, tidak takut keris, kan itu ya? Tidak takut pada tosan aji. Lajeng investor budaya. Nah ini keris ini investasi. Mau tidak mau adalah tabungan, ada nilainya. Bapak Wahyudin itu punya 200 keris. Dulu hanya diberi bapak. Nah, kalau nanti dikir ya, di rata-rata nilainya berapa? Nah, menikah enggak paham nigo. Bapak Rifkon menigo. Satu keris bisa bernilai ya minimal 3 juta, tiga setengah. Ya, sekarang harus dinilai tinggi, jangan kerisnya dinilai rendah, jangan ya iman-eman sekali. Kita sudah tadi Lihat teknologinya seperti itu, teknologinya hebat sekali. ya sampai Jerman saja kagum kepada teknologi nenek moyang kita. Eman-eman sekali kalau ya hanya dihargai beberapa apa ya? Karena membuat keris baru sekarang ya minimal tujuh setengah juta. Ya paling murah. Ini keempu ya. Kalau ke satu setengah sampai dua juta bisa. Pengrajin yang ada di bagian timur, Pak ya, rekan-rekan kita yang tiba-tiba di bagian timur sana. Nah, siapa tahu juga nanti di batang ini bikin besalen, ya, bikin besalen. Ciri khas pusaka batang apa, Pak? Tombak Abirawa. Tombak Abirawa. Tomba Abirawa. Itu di Putra ini nggak apa-apa. Setiap pekeres punya, begitu. Setiap pekeres punya ini loh, tombak Abirawa. Semuanya punya, ya. Tamornya hanya yang beda-beda, dari besalen Kabupaten Batang. Wah itu hebat, sertifikasi sekalian. disertifikasi. Jadi di Kabupaten Batang ini punya sertifikasi seperti yang ada di Brotosuro, ya. kemudian ada di TMII, Batang perlu buat, ini edukasi. Sertifikasi, kalau tidak mau bilang sertifikasi, oke. Okay. Pencatatan pusaka. Pencatatan pusaka, jadi mereka atau rekan-rekan kita yang belum paham mendapat informasi yang benar, tidak informasi yang keliru. Baik itu filosofi, masih eksplorasi Onje. Jadi nanti Wanabedro oh, Jadi sudah ada ternyata. Ini menarik sekali, banyak ilmunya, banyak yang e, nanti bisa e, apa? Nanya Pak Guyuban ini kemana-mana gitu ya. Sampai ada nanti, kalau ada situs-situs, ya, ya itu bisa diungkap kembali menjadi wisata. Geraknya bisa ke kebudayaan, pariwisata, ya bisa ke kebangkitan, ya kebangkitan itu juga bisa. Arahnya ke sana, banyak dana, banyak dana, hanya aja iya. Nah, dana nanti bisa apa lah ya. Ini banyak canggih-canggih semua. Saya lihat wah hebat-hebat semua. Tinggal bagaimana nanti disupport saja bang. Saya kira begitu. Nanti lebih dalam lagi lewat diskusi saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.